Fakta Jembatan Sirotol Mustakim Pertama, merupakan jembatan yang lurus Kedua, tajam melampaui pedang Ketiga, licin dan berduri Terakhir, dapat membedakan antara orang beriman dan munafik